Sama saya, Mandar Official. Oke, teman-teman, di hari ini kita akan mengeksplor puskesmas lama yang terbengkalai cukup lama dari beberapa narasumber yang mengatakan puskesmas ini udah terbengkalai sekitar dua tahunan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu sangat dibutuhkan. Mari kita lanjut. adalah salah satu penampakan dari puskesmas yang terbengkalai tersebut dan disini sini banyak banget akses pintu yang terbuka dan hancur begitu saja dan ini salah satu tempat di mana kita bakal ngambil antrian ini. aku masih ingat banget yang aku sering kesini dulu dan di sini ada lokasi apotik jadi lokasi ini dulunya adalah puskesmas yang sangat aktif dan banyak banget orang yang berobat di sini. Entah kenapa, puskesmas ini bisa terbengkalai dan tak terpakai. Ini adalah ruang tindakan, dimana ruang tindakan ini dibuat untuk orang yang kecelakaan maupun orang yang akan melahirkan. Dan di sini, aksesnya udah hancur banget, dimana akses tersebut itu banyak banget genangan air yang membuat puskesmas ini tambah tidak terurus. Kalian bisa lihat sendiri, di sini banyak banget genangan air, buang air, Saking lamanya gak ditempatin, puskesmas ini sampai hancur seperti ini, teman-teman. Sampai hancur Ini seperti ini anak anak yang nggak bertanggung jawab yang fasilitas-fasilitas umum seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah penampakan dimana ruangan-ruangan ini ditempatin orang-orang yang gak bertanggung jawab untuk berbuat yang aneh-aneh kita masuk di salah satu ruangan dan menemukan hal-hal yang aneh banget bukannya tempat ini dijadikan salah satu tempat yang bisa diaktifkan kembali seperti perumahan, dinas, ataupun yang lainnya jadi tempat ini dibuat menjadi tempat untuk orang nyagum <tuh> ini ini ada, ada air itu ada korek ada selang pipet juga dan di sini banyak banget bungkus-bungkus obat teman-teman, nih kayak gini nih bungkus-bungkus obat, bungkus-bungkus obat, ini ada ini botol impus, ini kayaknya lokasi ini adalah dapur, dapur dari puskesmas ini, dan di sana masih banyak akses, akses ke beberapa ruangan yang tidak layak pakai lagi. adalah ruangan apotek dimana ruangan apotek ini yang kita lihat dari depan tadi begitu lantah dan berantakan banget lokasi tersebut juga sering banget ditempatin buat orang-orang yang gak jelas dan lokasi ini begitu hancur sampai barang-barang atau dinding ini entah diambil orang atau entah sengaja dicopotin ini rusak banget. Dulu terakhir kali aku itu tuh sekitar umur 19 tahun untuk periksa gigi. Lokasinya di sebelah sana. Dan lokasi ini dulunya sangat aktif oleh masyarakat sekitar, khususnya daerah Tarakan Mamburungan. Bagi kalian yang mungkin memang tahu tempat ini atau lokasi ini atau cerita tentang lokasi tersebut atau lokasi ini, boleh komen komentar di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe -nya ya salah satu lorong menuju lorong-lorong lainnya Dan di sini banyak banget ruangan Ruangan itu udah nggak bisa direview sama sekali Karena ruangan ini udah hancur banget Ruangan ini juga udah terbengkalai banget Dan dimana ruangan ini udah dilulantakan sama orang entah siapa Ataupun pihak dari puskesmas ini Dan ini e, beberapa lokasi yang mungkin memang sering banget Orang-orang uh, sekitar sini mendengar Ataupun Ataupun hanya sekedar cerita Terdengarnya sosok orang mandi Di salah satu kamar mandi Yang terletak di hadapan kita sekarang Nah Di kamar mandi ini Konon katanya sering banget terdengar suara orang mandi Pada jam 1 malam hingga jam 3 subuh Tapi ketika orang ngecek Tidak ada siapapun di dalam rumah. Oke teman-teman ini adalah salah satu ruangan yang terbengkalai cukup lama Dan di disini ruangan tersebut itu banyak banget yang mecahin kaca jendela Hingga mencabut beberapa saklar di ruangan ini Entah siapa yang melakukan dan entah siapa yang berbuat Dan di sini teman-teman aku ngomongin salah satu alat yang sering banget dipakai oleh orang-orang teman -orang dan kalian bisa melihat sendiri dan mereview sendiri alat tersebut ini teman-teman alat ini aku temukan di sini dan alat ini enggak kami pegang sama sekali dan juga kami sentuh sama sekali karena takutnya ini ada ada anunya sidik jari dari kami dan juga nggak mungkin kami untuk menyentuhnya. tempat puskesmas -pus -pus lama ini banyak botol-botol alkohol dan juga di sini aku nemuin lagi teman-teman. Ini nemuin benda yang sama seperti di ruangan tadi. Benda ini biasa dipakai oleh orang-orang uh, yang nggak bertanggung jawab. Dan ada suara kau oh ya? <tuk> <tuk> Anjir tindakannya. Dan di sini teman-teman ada ini ini apa nih? Ini aku banting tadi tempat makan sapa Ini ada jarum suntik, teman-teman. Nih. Ada jarum suntik dan masih ini masih enggak ada kepala suntiknya, sudah diambil orang. Dan di sini adalah ruangannya aku bilang tadi, ruangan dokter gigi. Uh, hawanya ngeri banget masuk sini ya. Lain-lain. Dan ruangan dokter gigi ini, dinginnya sering banget aku tempati buat meriksa gigi ya, teman-teman. Dan di sini Uh, anjir, krisis. Dan ini adalah ruangan dokter gigi. Aku nemuin foto di sini tapi nanti kayaknya fotonya bakal kita blurin mukanya. Nih, salah satu foto salah satu foto perawat atau dokter gigi tersebut. Tapi kalau saya ingatku dokter giginya itu laki-laki, teman-teman. Dokter giginya laki-laki. Dan ini fotonya perempuan kita taruh kembali barangnya dan kita menuju ke sebelah aja ya dalam sini dah ini banyak alat-alat dan yang ini lokasinya tembus-tembus teman-teman kayak ini labirin kepala teman sakit di rumahnya ini kayak labirin astaga ini masih masih kilometernya itu masih aktif, masih aktif banget kilometernya dan ini e, adalah WC di WC ini sering banget terdengar orang mandi, teman-teman. Nah, ini penampakannya. Ini penampakannya, teman-teman. Ini penampakan WC yang sering banget terdengar orang mandi dan ini bukan jurang. Di sana aksesnya nggak bisa terbuka dan kita nggak bisa masuk. Terpaksa kita langsung arah ke belakang. Kameramenku tolong dijaga. Dan ini kembali aku ingatkan buat kalian. Ehm, terdengar banget suara motor karena pas pinggir jalan, teman-teman. Dan di sini tuh aksesnya mulai tertutup karena air, genangan air dan juga di sana ada beberapa ruangan yang enggak bisa kita explore sama sekali, teman-teman. Karena aksesnya terkutuk. Uh, oh, di sana masih banyak tuh barang-barangnya tuh. Ini kayak sejenis kantin atau apa? Barang-barangnya masih banyak banget masih ini masih banyak barang. Dan ini penampakan dari belakang puskesmas Mamburungan yang terbengkalai cukup lama akan minggu bersama tim mandar official yang ganteng-ganteng oke teman-teman ini penampakan dari belakang puskesmas Mamburungan cukup menegangkan sih sebenarnya tempat ini tapi sayangnya kami nggak bakal uji nyali di saat ini kami hanya ingin nge-review dan membuktikan bahwa lokasi ini bukan lokasi yang seperti mereka bilang Angker ataupun menakutkan. Mari kita review beberapa tempat yang mungkin memang, kalau orang awam lihat bakal ketakutan ataupun bakal merasa aneh. Kok kalian diam, sih? Aku kayak, oh, kayak hidup sendiri. Dan ini beberapa lokasi, beberapa lokasi yang sering banget terdengar suara-suara aneh konon katanya dari masyarakat sekitar ataupun pekerja yaitu teman saya sendiri mengatakan bahwa sering banget terdengar suara orang mandi dan benda jatuh bener apa? bener atau enggak? kita nggak tahu dan ini akses aksesnya udah terputus teman-teman jadi kita nggak bisa ngeksplor semuanya keseluruhan kecuali ada sukarelawan dari tim mandar official untuk membuka celahana buat explore ke belakang teman-teman jangan terlalu tegang gak boleh terlalu tegang masih ada minyak masih ada minyaknya masih minyaknya nya bunyi. Tempatnya apa banget. Sana lama lama Ini dulunya masih bisa dilewat. Dulunya masih bisa ke sana. Dan di sana tuh ada ada jalur, di mana jalur itu tuh luas banget, ya. Ini kalian bisa ngelihat ini nih kalian bisa lihat iya benar ada jalurnya kan? yang kita takut ini sebenarnya ular bukan hantunya ularnya udang obat udang obat dan kita kembali ke apotek ini ini masih banget, ini laporan, ya? boleh buka ya Coba aku buka masuk ya ah nggak oh, bisa aksesnya terputus. Kalau ini kemarin aku kalau kesini nih, ngambil antrian di daerah sini ngambil antrian di daerah sini nih, tempat obat poli di, di sini dulu tetap ya, parkir apa deh? Hmm. Jalan depan ada jalan raya. Kayaknya kalau mau foto di sini bagus deh par Oke teman-teman sekian dari penelusuran tim Mandar Official Jangan lupa nonton terus keseruan dari video-video kami Hanya di Mandar Official Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.